yang lewat, oh, uh, ambulans kita hargain guys ya, Kita pelan-pelan aja ya, Kita udah sampai di daerah Pajak Simpang Limun Pajak simpang Limun, guys. Nah, nih, yang di sebelah kanan nih. Udah tutup. Karena udah malam, namanya juga pajak. Udah, ya. Kabupaten, guys. Ini udah SM Raja. Masih sih. Masih SM Raja. Nah, ini ada yang jual yang punya daerah sini guys. Nah, tuh yang gak pakai helm banyak. Nah, kalau ada malam gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Mau pakai helm, mau pakai kaca spion, gak ada gunanya. Oh, gak ada polisi. Karena helm dan kaca spion itu digunakan karena ada polisi takut, bukan takut karena kecelakaan. Nah, apalagi anak muda zaman sekarang, kalau bisa diterobos semua. Nah. Nah. Nah, kita putar aja dari sini guys. seru-lurus -lurus sama Bang Boraspati <laughs> aku mah apa tuh jadi kita ngepiloknya masih daerah SM Raja guys sampai ujung amplas ke ujung teladan namanya ada namanya nanti taman teladan ini sih masih SM Raja, SM Raja ini nah di sini juga banyak kafe kafe ya kafe kafe tempat nongkrong anak muda nah kayak gini nih nah. Nah, kayak ini nih nah. pakai helmnya bang kak nah, nih aduh kak Sayang kepalanya nanti hilang Aduh anaknya juga gak pakai helm Kasiannya Ini tempat tongkrongan guys Tongkrongan anak-anak kampus lah Sesuai dompet Itu kombur, cafe kombur Ini di sebelah kanan juga ada kampus guys Ini juga banyak kampus Yang gak banyak ada sih lampu merah Nah, nih kakak nih Aduh kak enaknya pacaran itu Film gak dipakai kak Nanti jatuh sakit kak Nah ini, ini aduh bu, seksi kali ya Bukan dipakai helm bu Nah ini nih, ini Ini yang sering buat macet nih Gak tahu aturan lampu merah Gak tahu aturan lalu lintas Main terobos saja. udah tau ini Dari sini udah lampu hijau dia main jalan aja Lagi becak ini. Cuman Tuhan dan dia lah yang tahu dia mau belok mau kemana. Cuman Tuhan dan dia lah yang tahu. Kita mau belok ke arah Taman Tladen. Nah Nanti juga ada pusat perbelanjaan guys. Namanya Ramayana Super Supercenter. Jadi siapa yang mau belanja Yang rumahnya dekat sini nih Bisa belanja guys Ini Di sini kita mau sampai Ke Taman Teladan Ini Taman Teladan Taman Teladan ini Tempat orang nyantai juga bisa, tempat orang olahraga juga bisa karena udah sediakan alat-alat olahraga. Ke kiri guys, ini teman teladan. Yang pacaran juga banyak di sini, yang keluarganya juga banyak, yang berkeluarga juga banyak. Nah, tapi banyak pengamen. Ya hati-hatilah kalau yang pacaran. Habis kena tanduk namanya kalau di Medan. Nah, tanduk. Di tanduk-tanduk dia. Dimintain duit maksudnya. Kita putar-putar Taman Teladan dulu, guys. Nah, nih. Di sini nih, kalau malam, banyak yang jual-jual pedagang kaki lima, jual baju, jual apa, bang? Lejang menuhara, nah nih, permainan anak-anak, nah, jadi yang kurang hiburan, nah, yang mau menghibur diri di sini juga bisa nih, tangan teladan yang jual makanan juga banyak nah ini, ini. Nah, kita putar lagi nih kita putar biar kawan-kawan medan juga tahu taman peladan ini kayak apa kita nah, berhati-hati nah ini yang jual es kelapa buat ibu-ibu bukmer namanya ibu-ibu bu, hamil di sini banyak es kelapa air kelapa kalau mau cari makanan di sini juga ada nah nih ini taman teladan nih yang buat olahraga juga udah sediakan alat, alat olahraga ya seadanya ini namanya juga taman nah abang ini Bukannya pakai helm ceweknya udah salah Aneh Pakai helm mau bangka Aduh Jatuh nanti Lebih lagi nih guys Di kanan nih ada ayam punya Joko Solo rame juga sih lumayan rame ya makanannya harga makanan juga standar lah kita lurus nih tadi kan kita di ngelilingin lapangan teladan ya. ini kita lurus di sini banyak yang jualan-jualan sepatu guys jualan tapi tali pinggang baju macam-macam lah ya memang ceritanya dulu nih udah sempat digusur aneh tapi ya macam mana juga orang mau cari makan kan Hai nah, ini juga orang mau cari makan Guys. Yang jual sepatu banyak guys Di daerah sini Padahal ini udah dibuat tempat Perjualan nih di sebelah kanan Cuman ya Mungkin lebih rame yang di jalan ini Begitulah guys Sebenarnya mengganggu Pengendara Mengurangi jalan lintasnya hmm. Ini juga di kanan kiri nih malam malam rame minta ampun ini ada kampus di kanan kiri ada kampus di sebelah kiri tadi ada uis uh, nah. rame kan guys jadi yang mau cari-cari baju malam-malam yang ada yang banyak kegiatan pagi mau belanja-belanja, malam bisa belanja kemari ya harganya juga tergolong sandat lah yang murah juga ada yang mahal juga ada kan cuman ya itu nggak nggak seperti yang di mall-mall lah yang bermerek yang harganya Hampir satu juta kita putar ke jalan, eh sering dibilang pasar merah guys, sering dibilang pasar merah, cuman nama jalannya jalan HM Juni, gak tahu kenapa dibilang pasar merah, mungkin merah-merah berdarah-darah, mau buat jalan ini, <laughs> oke okay, guys. Uh, ya aku pikir sekian Motif vlog kita hari ini uh, jangan lupa subscribe dan like share ya terutama komen ya yeah. thank you thank you thank you thank you thank you guys Lengket-lengket, kaki kiri, kaki apa? aku tadi? Tadi baru sekali.